Anis Kurli wali wali hikmah pertama sing diajar no luqman hakim niku Anis Kurli wali wali te. Anis dini kelakuan ewakurnalet sing ucap kita insun maksud Allahumma ridhman Anis Kurli lah syukur siro di lahi Allah alamah yang ada seperkoro atau kamu sepiring sofawa kaki hikmati saking hikmah jadi hikmah pertama jadi wangdure bisici syukur pun bon, ngandel kulo Urep nomor sisi syukur buat dia pangeran. Syukur berkoror liane pangeran pun. Saya dikenali, itu jadi wali besar, wilitananya tentang warai. Tadi saya dikenali, ada tiga kalimat yang kata para ulama. Tiga kalimat ini yang menjadikan saya tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Tadi saya dikenali, cari wilitananya itu. Ya ini ada tiga kalimat. Yang dengan kalimat itu, hikmah ini gak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel saya si ya sama-sama yang tidak Nabi tentu eh, gak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel mahmalnya yang siapa selevel jadi tidak bisa kamu jadi si anak Nabi si dinaliku di pemikiran yang gak tertandingi oleh siapapun Sawangan si ini malah malah nganting Allah no. Nabi sembrono yeraono olehku sia si yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompok kelompoknya jadi tetap gak ada yang sampai sekarang. Itinali kalau iritan nanti kangen. Ya Robbi kafani izan antaku nali robban. Wa kafani fakhron an aku nala kaab Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren yang laul asmaul husna yang ala kulli syaing khatir. Jadi kafani izan antaku nali robban. Saya ini sudah cukup cukup cukup sekali sebagai orang yang sangat sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wakafani an aku abdan. dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jinna. Kayak panistanya tanya saya kalau hamba dari Firaun, dari Namrud yang sama-sama makhluk? Coba betapa hinanya kita kalau jadi budanya Namrud termasuk budanya Isa sekalipun karena kita sama-sama makhluk sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya saya dan Wakafani fakron an aku nalaka abdan an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari J. Masyurullah. Kafani isan anta kunali rabban wa kafani fakhr an akuna Jadi apa ya dulu ulama ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuviat lanat dunia, misalnya begini. Romona itu mau kon terang loh randak kangilan. Ku Ayu, Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kue butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnah bisa fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kue ngaji nengarpe rukhin, ngarepku kurau ya sama-sama selamat. Tapi es sel sel roh itu kan selametnya perjuangan. Maarar roh. Selamat, tegu, enak, lu nyaman kan? Karena, karena kita tidak tahu, maka tidak jadi kebutuh sekarang begini. Kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik, ini butuh perjuangan. Karena kadung punya jadi ngelola untuk baik, itu kan perjuangan. Tapi, nak, gue kadung ngerantuin kan, rela perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Gue jarang ngerti, disisap, Kak. Gak ada tak kena Iya, tak kayak Alphard kok. Bukannya menyombongi kamu ngelaku, kan? Udah ada gitu, ngerantuin Alphard tapi dia tidak lihat melihat orang kan gue gak bisa nah makanya ini kata sosial cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu mana kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan sebetulnya ini meringankan ujian anda ya? Meringankan ujian Ya, contoh, zaman kau yang rugi, Mbak Mustafa kan gak tau. Tersisa, gak makan setik, kan gak tau. Ron, nanti duniyo kalo warung jenenge setik Nah, kalo yang nanti saya kirim makan setik, tapi sering tercecer. Mau ngantor, kadang liwat kadang kepikiran. Pi rasanya mana? Nah, rugi kan gak? Mau kena tahu, Ron. Eh, nanti ya, ya, karena gak harus berjuang melawan kepengen makan stiknya. Nah, aku loh, ya, berjuang, apa kepengen waktu rapas. Oh, berbagai, <gbg> beda dokman. Kok, Pak, ya, gak jeli, harus itu. Nah, rugi kan gak perlu, berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama wacaranya oh, gitu Ketika kamu Coba kalau kamu nggak presiden Kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden Coba kita nggak perlu repot-repot Karena mempertahankan status jadi ketua DPR Gak perlu manuver sana-sini wong Wengkwira ketua Kangilan di GEP ketua DPR Kangilan mereka Kamu mempertahankan fikir kan tinggal berjalan saja Kan Terus <laughs> melaku status itu sudah <tuh> <tuh> Sudah jalan Nah, Sofian Asaori pernah ditanya <tuh> apa sebaiknya kita ngelola dunia. Terus dia diprotes, nah, terus tak mau pikir carane syukur biye. Terus beliau cerita semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan gak dimintai tanggung. Enak nih, sing ditaboi eh, pangeran be eh, orang, enak singgol, tenay melayani, eh, nah, enak eh. pikir. Terus ketika ditanya yang kaya, aku nah, ngomong kadung duit, syukur bi. Enak nanti tok nenek mati orang enak untuk usang kebaikmu. Tapi makanya terus ke podo-podo bodo podo podo bodo syukur. Layakkan ilaha fakbul, wakum, yeh nasabi. Ini sebenarnya nggak asma ini, ngebah pengiran, kutu wani. Syukur, ya syukur, ditandai gampang andai kampang, you kampang, real. buatan sombong, kulon, dibi, anu, kadang ya, merenggut merenggut kukur, kukur, dokor, kadang. Ini kulu langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku yang kerajaan, nih oh, awam merenggut sawan, nih agak rido, bekersane pengira. Niku tak menurut Istifan, sampai keluar niku iseden banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar. Boy orang rido, bekersane pengira. Jadi kalo gue berkali-kali lah, misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi yang relim. Kita ya agak rido, bekersane pengira. jadi malu, malu sekali. Timbul. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan nabi inna <tuk> min khiyari umati kawaman yathakuna jahran min saati termasuk umatku pilihan itu masih buyu banter-banter ke samping yakini jembari rohmadik <gulakan> nah, di wong mahkomnya macam-macam <tuk menikahi wabang> tapi ada terusannya waya buku nasirran min khawfi adhabi tapi nak pas Dewi Anu sering nangis nangis, nak bakat mudun rokok kadang tapi nak nangis itu sirron ada buku tapi ada kaya jenis model walian tapi ini gue buat tempat imadhabnya. Jadi kalau belainimal lagi, jadi oh, syaitina ali harus diikuti di para ulama. Kesiainna ali tentang tokoh-tokoh ini Hasan Basri, Hasan Basri dimurid Habib Al Azmi terus nganti di Maruf Al Kurfito sampai kita sampai Abu Hasan Asyadi dimurid Abu Abbas Al Mursi, Abu Abbas Al Mursi dimurid Ibnu Ataillah nopo asalkan dari terus sampai kita. Iramu Deremi, walaupun saya tahu jual hak dan sengaranglah saya ikut terus. Walaupun apa yang terakhir, misalnya kita menangi sengarang ya, anak itu tahu dipin, saya tahu pipa karsato. Yang baik punya murid, jenenge biaya makfu termas, biaya makfu termas, biaya murid, bafake, baksim asari, baksim tukik jenengan. Itu kian sor, barangnya juga ada yang an sor, itu sana tuh yang bodoh tuh baksim dong, baksim asari, sembrono. Senggaci kesana ke sana sengorganisasi kesana tiro pinamu, ini nak sana ini penting kalo terang terus jadi wong-wong suvirian gampang, masyur itu aplikasi maljuni nate ngenakan murid itu kuda daging, saliruhen tak kayak jual satu sahuhen, lu daging satu kilo, ruhen teko mau ini, cukup, pergi daging satu kilo, satu rong dari aplikasi maljuni itu, jauh wes gawe murah. Uang satu sayun buatan cukup malah gayem murah. Naya jorasi itu tuku larang nak kue kepengen. Duh, nggak sih tuku. Artinya murah. Kebawa musafir di saya bu cara ngadapiku gampang. Jadi abg, sebentar abg kasih wajibnya ini nanti yang akan muridnya itu kudu daging. Muridnya balik atau nengenengan buatan cekap. Jadi arki suliyono ya, ngomong murah. Mau nih gimana buatan cekap bukan murah malih. Naya jorasi itu tuku kan murah mana ya ya supaya aku lama di sini aku cenderung itu cek cek gampang kalau kanjeng nabi misalnya aku keton anak kita nabi nabiun nanti rasul sambil perjalanan Langsung takut saya ke aisyah sah bubur harisa seng bersedia nokaang gua aku ikuti aku kepengen mangan sayang ya rasuloh bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang jawab nabi ndak yang kamu kasihkan orang tu malah yang masih jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang Sodaqoh itu ngedikannya begini, sama siapa? Wa kami malika illamata sodaq tafa'abkoh ita wa labis tafa'abla wa akal tafa'afna ita Misalnya saya punya uang 1 juta Kemudian tak pakai poya-poya makan-makan makan yang tidak penting Itu hilang, jadi WC Yang masih adalah si tak Sodaqoh nonin fakir miskin, tak Sodaqoh nonin santri ini masjid berarti ketika saya sodakok di dua ratus ribu ya itu yang masih tak kasihkan yatim piatu seratus ribu itu yang masih tak kasihkan ulama seratus ribu itu yang masih yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gue makan makanan yang gak penting atau melakukan sesuatu yang gak kata Nabi kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sodakokkan berarti kamu abadi berarti ini ada risa juga kamu sodakoknya orang atusewu ya itu yang Abadi sehingga sahabat tuh gampang sudah kok karena merasa itu yang, yang, yang, makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu ngajak orang sekir, karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koi yang ada, disebut ma'inta wa apa yang kena kamu pasti hilang tapi yang nanti menuju Allah abadi. seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leher-leher lihat TV, mungkin waktu yang hilang. Tapi waktu yang tak pakai ajar tasir lain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semulang Mustafa Gunani maupun wa ini waktu yang abadi. Kan nah, contoh ya orang mesti iso minter nampung yo ya, kan tedir. Kan ngaji ya, wajib pinter, penting ikhlas, kok aku suwara. Gula, pintu, singguri-guri lah kan, semuanya. <tun> Sarapan teng lima penaruh, malah rasopan itu? Galani poron api, seliwatnya. <tun> <tun> <tun> ya, semalam lalu, ilegal-ilegal lipat guris, Ilegal-lah, semuanya. Lembang-kembang, larap rasopan itu. Lempang, ya, dari caranya syukur, ngotongin aku. Cara pandang, ngotongin aku. Saya kira dia di ditunya agak yang marah hisap. Tisah berarti hisap, enteng dia. Enteng berarti hisap, berarti fokber itu semalam jalur ini. Tapi di dunia ya sudah cukup, jika ini mat, berarti tidak mat, tapi si tidak mat, tapi tidak ini tapi tidak mat, ini saya anggap baik Akhirnya, jika tidak mat, ada masalah khisap. Sing jika tidak memikir, ada masalah rakyat yang apa-apa Lalu, jenis liyab luwakum, ahyukum, ahsanu amalah, ya semuanya ayo dicuro-juro dicuro.